Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tes pedang zaman akhir. Akhir zaman, pedang akhir zaman, penumpas segala macam kegelapan, termasuk kegelapan hati. Oke, ini buktinya. Bentuk, bentuk bilahnya 20 cm, bentuknya seperti ini, tajam. 20 meter ke sana, kita kasih bilah keris sebelah. Ini sengaja buat mengusir para setan. Kucing tau kan kasabat lain, awas kan Gak bah, kalau dia tertas, Ketajamannya, ketajamannya tidak diragukan lagi dari pangkal. Dari tengah sampai ke ujung sangat tajam. Langsung tes kekuatan. Eh, paku. Ini paku ya. Tring tring tring tring tring tring tring. Bukan paku abah-abah. Maaf ketemu lagi, berarti. lihat ini bekas yang kena paku di sini tidak ada sedikit pun ya ini Yeis, berarti menandakan ya. kekuatan hasil sepuhnya bagus cepat cepat lagi lagi oke retas lagi masih tajam sih gua kecil. Ya begini saja. Mantap. Ininya sampai ini. Mantap. Banggu, oke. Okay. Kita ke banggu. Biar putus ya, lihat. Ini belum pakai tenaga dalam, boy.